Satu, Jepang. Negara Jepang merupakan negara yang berada di benua Asia dan letak geografisnya adalah 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Iklim di negara Jepang adalah iklim sedang dengan empat musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Dataran di negara wilayah dataran di negara Jepang. Sekitar 30% dari luas seluruh wilayah 70-80% hingga 80 datarannya terdiri atas pegunungan Negara Jepang bag adalah bagian dari cincin api atau ring of fire Yang terdiri atas banyak gunung api Negara Je Jepang terdapat per daerah perbatasan antara lempeng benua, benua Asia Dan lempeng samudera pasifik Sehingga sering terjadi gempa bumi dan 67% wilayahnya masih merupakan hutan Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai Di antaranya adalah Pohon ek, bambu, maple, birch, peach, dan poplar Nomor 2 Amerika Serikat Negara Amerika Serikat secara letak geografis berada di 24 derajat hingga 70 derajat lintang utara dan 172 derajat hingga 66 derajat hujur barat iklim di negara Amerika Serikat terdiri atas iklim kontinental iklim sedang iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub ter yang terletak di negara Alaska ter yang terletak di negara Alaska negara Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains kekayaan alam di, Amerika, di negara di Amerika Serikat adalah batu bara minyak bumi tembaga, fosfat timah, dan besi Kekayaan batubara Amerika Serikat bahkan mencapai 1.5 atau 27 persen dari cadangan batubara di dunia. Nomor 3, Inggris Inggris merupakan negara yang berada di benua Eropa dan letak geografis adalah 50, deraj 50 derajat hingga 60 derajat lintang utara dan 8 hingga 2 derajat bujur dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur iklim di negara Inggris adalah iklim sedang negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian yaitu wilayah yang gunung-gunung bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa diantaranya antaranya punah. Nomor 3, Australia. Negara Australia secara letak geografis berada di 113 hingga 155 derajat bujur timur dan 10 derajat 10 derajat hingga 43 derajat lintang selatan. Iklim di negara Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada tiga wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Bentuk muka bumi di Australia yaitu dataran pantai atau coastal plains dataran tinggi, timur atau eastern highlands, dataran rendah tengah, central lowlands, dan plato Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bau, dan gas bau sit, batu bara, GBC, mintan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, bijih mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium Penduduk asli Australia adalah sebuah borigin, penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. 5. Mesir Negara Mesir secara letak geografis berada pada 25 derajat timur hingga 36 derajat hujur timur dan 22 derajat hingga 32 derajat tentang utara iklim di negara mesir adalah subtropis dan gurun hanya ada dua musim utama di mesir yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter sebagian besar wilayah merupakan bumbuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, gipsum, taut, asbes, timah, emas, dan zinc. Tidak memiliki hutan, flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar atau papirus, pohon palma, kayu putih atau eukaliptus, akasia dan semacam pohon cemara atau cypress terima kasih banyak telah menonton video ini saya harap menambah ilmu Anda setelah, an setelah Anda menonton video ini jangan lupa jika Anda tertarik dengan konten-konten saya silahkan tekan tombol subscribe dan supaya enggak ketinggalan nyalakan loncengnya ya jadi kalian bisa menjadi orang pertama kali komen di YouTube saya Oke terima kasih telah menonton ini tadi video yang merupakan tugas ini video atau merupakan video tugas sekolah terima kasih salam pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.